Hai semuanya, kalian pasti tahu betul yang namanya parkir mobil itu sedikit nyusahin ya Apalagi kalau parkirannya nggak beraturan dan padat kayak gini Duh, lihatnya aja udah bikin pusing Kalau udah gini, pastinya buat cari tempat parkir bakalan habisin banyak waktu kan Tapi yang satu ini beda loh Ada teknologi parkir canggih yang namanya Smart Parking Nah pada kesempatan kali ini, kita bakal jelasin ke kalian tentang teknologi yang satu ini. Yuk langsung aja kita simak videonya. Kalau dilihat dari videonya sih, komponen yang dipakai nggak terlalu banyak. Komponen yang paling banyak dipakai, besi rangka ini. Ada juga motor yang digunain dalam sistem smart parking. Fungsinya buat muterin rangka besi, yang bakalan jadi tempat parkirnya. Selanjutnya ada power supply juga. Soalnya sistem ini gunain komponen elektronik, jadi harus ada energi listrik untuk gerakin komponennya. Terakhir ada keypad, yang jadi pusat kontrol dari sistem parkir. parking. Letaknya ada di paling bawah. Laut keypad ini, pengguna bisa ngendalain putaran motor yang bakar membuat tempat parkir motor sesuai keinginan pengguna. Untuk lebih jelasnya, kita bakal jelasin cara kerjanya ya. smart parking ini punya cara kerja yang keren banget nih lihat aja video ini cara kerjanya hampir mirip-mirip sama komedi putar gitu kan jadi pemilik sistem parkir bakal sediain tempat parkir kosong di bagian bawahnya dan pengendara yang mau parkir gak perlu muter-muter cari tempat parkir kosong karena udah disediain oleh pemilik tempat parkir dan pemilik mobil cuma harus ingat nomor tempat parkirnya saja Terus kalau mau keluarin mobilnya tinggal tekan keypad yang ada di bawah kayak gini Nah sistem parkir bakalan murnin tempat parkir sesuai dengan nomor yang ditekan pada keypad. Terus keluar deh Tuh gampang banget kan? Interface dari Smart Parking ini hampir mirip-mirip ke interface pada lift Dari user ke button atau keypad, terus yang sebagai sensor tekan Dari button ke sistem, kemudian terus dari sistem ke motor Jadi kesimpulan dari seluruh video ini Smart Parking sangat membantu pengendara mobil buat parkirin mobilnya Cara kerjanya juga praktis, cuma tinggal pencet-pencet keypad aja. Selain itu, smart parking juga dirancang untuk bisa diinstalasi di lahan sempit. Cocok banget nih buat di daerah perkotaan yang padat kendaraan. Gimana? Keren kan teknologi smart parking ini? Sekian dulu ya, video dari kita. Sampai jumpa!